Kepo in Lasty, persahabat ya, akan disiarkan di aplikasi video.com eksklusif Setiap hari Senin dan Kamis, tayang jam 5 sore Hari ini, persahabat ya, hari Kamis Jam 5 sore, jangan lupa untuk menyaksikan acara Poles Kepo in Leslie di aplikasi video.com Sama-sama, persahabat ya, kita tentunya dukung kita support acara-acara dari idola kesayangan kita Jangan lupa dicatat jamnya persahabat jam 5 sore hari ini Selanjutnya persahabat kita simak juga di sini ada sebuah percakapan pesan di DM persahabat ya Pesan dari Papa Bilar dan Bu Fir, Antara virus Leslar nih persahabat ya bersama Papa Bilar Kita simak di tentunya posting oleh Bu Fir ini ada pesan sebelumnya dari Bofir kepada Papa Bilar Pak, Alhamdulillah, udah trending 3 nih Nanti kalau udah trending satu, sampai kali ya Syukuran, katanya tuh persahabat ya Dengan jawaban Papa Bilar Insya Allah, hehehe, katanya tuh persahabat ya Bismillah, tambah semangat lesalover streamingnya Aduh, Masya Allah banget ya Bismillah, gue trending satu persahabat Mudah-mudahan tembus di angka satu trending Dan semoga saja Papa Bilar dan Bunda Leslie Kejora ini Tentunya mengadakan syukuran Atas tembusnya Vlog Lancelar Entertainment Di trending nomor satu. Dan kita simak juga di slide berikutnya Alhamdulillah tembus Untuk viewersnya 1,1 juta Vlog BBL pertama kali naik motor Dan untuk slide berikutnya juga Tanggapan dari Papa Bilar Tentunya memberikan love tuh. Masya Allah banget ya ini sih tentunya lampu hijau banget Mudah-mudahan bisa trending satu Dan bisa mengadakan syukuran Kita simak juga di kalimat caption Yang dituliskan oleh Bu Fir Ayo Leslar Lover semangat Streamingnya yuk sampai pucuk Kita bisa bismillah selingan Sama video-video di Youtube Leslar Entertainment yang lain juga ya Si ketika ini bonus katanya tuh Diberikan love oleh Bapak Bilar Banyak sekali tanggapan Dan respon juga yang diberikan kita lihat persahabat dari akun Mama Leslar 123 mengatakan Alhamdulillah Bu Fir kita semangat lagi kalau lihat begini Katanya tuh membara semangatnya Masya Allah Dan kita lihat juga di komentar lain Dari Sunarsi MMG2 mengatakan Bismillah trending 1 amin semangat Tuh makin semangat banget ya warga Konoha Mudah-mudahan bisa trending 1 dan pastinya bisa mengadakan acara syukuran atas tembusnya persahabat ya di trending nomor satu vlog Leslar Entertainment berikutnya persahabat kita simak juga simak dan perhatikan video Bunda Lesti Kejora yang diunggah oleh Papa Bilar di laman akun Instagram pribadinya dan Bunda Lesti lagi memegang tas warna hitam saat tentunya ke bioskop semalam dan kita intip persabet ya harga tas yang tentunya dihadiahkan dari Papa Billar untuk bunda Lesti special hari kartini kemarin merek Hermes persahabat ya Hermes Celebrity ini dibander seharga 62.000 puluh dollar Hermes Birkin 25 black lizard phw persabet ya ini dibander seharga enam puluh US dollar kalau dirupiahkan bersahabat yang mencapai harganya 873 juta rupiah. Masya Allah banyak ya. Aduh, benar Lesti bukan kaleng-kaleng. Ya, hadiah tas mewah. Luar biasa. Kita tentunya terharu banget ya. Masya Allah, semoga semakin berkah barokah untuk rezeki Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, persahabat, ada unga terbaru dari Ayah Kejiora. Ini vitamin banget ya untuk warga Konoha. Ayah Kejiora lagi video call bareng Abang Fatih. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejiora. Antara Cianjur dan Jakarta, jauh di mata dekat di HP katanya tuh. Ini cute banget ya, Masya Allah. Ayah Kejiora mudah-mudahan selalu sehat. Selalu diberikan kebahagiaan juga. Tentunya kita bahagia sekali yang mengidolakan Leslar. Karena keluarga besarnya juga masya Allah banget, tentunya baik-baik banget, apalagi persahabat ya saat tim, less entertainment liburan ke Cianjur di hari Lebaran kemarin juga, tentunya disambut dengan luar biasa. Semoga, tentunya idola kesenangan kita selalu mencontohkan kebaikan dan sebagai fans sejati juga harus selalu positif mendukung karya-karya idola kita. Masih menunggu kejutan lain di siang hari ini, jangan kemana-mana persahabat ya, tetap stay tune di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.